bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara-saudara berada. -saudara ini ada informasi yang mengagetkan kita semua kawan ya ini kayaknya sudah parah ini nah, ini beritanya saya ambil dari salah satu channel YouTube ulangi dari salah satu media online yaitu dari adetik uh, ya ini tangkap pengedar narkoba intel tni di Kupung warga di simalungun ih simak berita selengkapnya kawan ini ada berita selengkapnya ya S ya simak berita selengkapnya sejumlah warga negara di desa huta bayu simalungun sumatera utara sumut maupun anggota tni saat menangkap pengedar narkoba personil tni itu adalah Intel Kodam Satu Bukit Barisan yang sedang menyabar menjadi pembeli. Kapendang Satu Bukit Barisan Kolonel Rico Siagian mengungkapkan, Persiril dan Intel Dam itu dikupung warga pakai senjata tajam dan cangkul pada Rabu kemarin. Ya, pada Rabu kemarin kawan. Saat itu tim dan Intel bergerak ke rumah pelaku Jeta Huta Barat dengan cara menyamar. Saat terduga bandar narkoba tim mendapatkan 100 gram jenis sabu-sabu, jeta pada saat itu kabur, tapi tangan kanannya surung, sidabuke ditangkap. Kata Riko kepada Detik Sumut, Kamis 11 Mei 2023. Nah, ia menyampaikan saat itu tempat. Sempat terjadi perlawanan dari kawan surung sebanyak delapan orang yang membawa senjata tajam jenis parang. Selain itu, petugas juga sempat mendapat perlawanan dari warga sekitar. Ada kisaran lima orang yang coba halangi dan merampas barang bukti ungkatnya. Akan tetapi, petugas berhasil melepaskan diri dari kumpungan warga yang sempat mengancam keselamatan karena membawa sajam dan cangkul. Sambungnya, Riko menyampaikan, meski sempat bergesekan dengan warga, personil TNI di lokasi tidak ada yang terluka. Kini, surung pun telah diserahkan ke Ditres Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut. Diketahui, barang bukti yang diamankan ada satu kantor kantong plastik sabu-sabu seberat 100 gram, 5 unit handphone dan uang tunai 1.265.000 serta lainnya. Nah, ini kawan yang terjadi di sana. Wah. Ini saya juga bingung mau ngomong ngapa ini. Ya. Soalnya ini TNI Intel TNI yang menyamar sebagai pembeli sabu Kemudian terungkap Salam hormat buat single TNI Yang mengungkap kasus ini Tapi lucunya kok masyarakat Ada apa dengan masyarakat kita ini kawan Lucu aja saya lihat Kenapa dia berusaha mau merampas yang 100 yang 100 gram itu sabu-sabu itu? Kalau saran saya, selama ini kan pengendaraan narkoba ini kan tidak berhenti berhenti. Berbagai cara dilakukan oleh aparat Polri, walaupun sudah banyak tertangkap, sudah banyak tertangkap ya. Terus BNN sudah banyak juga menangkap, tapi masih saja ada narkoba di mana-mana. Ini kalau bisa memang harus melibatkan TNI kalau saya ini. ya kalau bisa, ya TNI dilibatkan seluruh Indonesia. Ya kan di setiap desa kan ada babinsa, di setiap kecamatan ada kuramil di setiap kabupaten kota itu kan ada kodim. Ah, kayaknya ini kalau tentara juga ikut dikasih tugas penanggulangan narkoba ini sesuai eh, secara aturan ya, harus di aturan, harus dibuat undang-undang. Saya yakin ini akan jauh meredam peredaran narkoba. Nah, jika ada oknum-oknum aparat, baik TNI, Polri, BNN, dan sebagainya, ada oknum-oknumnya yang bermain, sudah hukuman mati, sudah itu-itu-itu. Begitu -begitu. Apalagi belum lagi selesai ini kasusnya, urgentnya di Minahasa. Ini harus melibatkan. Ini narkoba, ini mau rusak. Generasi bangsa Indonesia mau rusak masa depan negeri ini, mau rusak calon-calon pemimpin negara ini. Berbagai ya, kegiatan, berbagai hal telah dilakukan pemerintah. Bahkan tidak sedikit anggaran yang di, dikeluarkan untuk menanggulangi narkoba ini. Diantaranya dana untuk rehabilitasi, membuat bangunan-bangunan itu semua berapa ratus miliar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk rehabilitasi, untuk menyembuhkan orang yang sudah narkoba. belum lagi yang tertangkap. Nah ini pengedarnya ini udahlah. Siapapun kalian yang mengedar narkoba, mau rakyat biasa kah? Mau apa? Oknum oknum TNI Polri, BBN yang menyalah narkoba udahlah hukuman mati orang-orang yang kayak gini nih. Ini harus diperjelas, karena narkoba ini berbahaya. Narkoba ini tidak mengenal karangan orang kaya sampai orang miskin. Kayak jalan atas sampai pejabat. Ada yang kena yang begini-begini. Makanya waktu meninggalnya almarhum yang siap kasat narkoba di Jakarta itu ya. Mas Jakarta Timur. Itu kan tanda tanya juga. Berarti mafia narkoba di Indonesia ini sudah luar biasa besarnya sangat luar biasa karena uang semua orang dibutakan dengan uang yang paling parah lagi ada beredar di media sosial di media ada kasih yang penjual beras ya mau dibuat cipta kondisi disitu ditebar narkoba oleh oknum-oknum yang kayak gini-gini juga ini harus juga diubah mati dipecat yang kayak gini-gini Ngapain menjebur rakyatmu, kan viral itu itu beritanya itu yang ada pedagang beras, kemudian di situ mau dibuat cipta kondisi rekayasa, ini kan Ternyata udahlah Dilibatkan tentara untuk perang ulangan ini berikan tugas itu sesuai undang-undang, ya, biar tanpa banyak. Yang ngurusin udah bisa dibuskan LSM LSM LSM hormat ini semua untuk kita buat aja komitmen ya siapapun yang menjadi bandar narkoba pemasuk narkoba harus dikumati ini Paling susah ini kalau dibuat cipta kondisi si rakyat ini. Jadi oknum-oknum aparat yang suka mau ciptakan kondisi berhenti lah kalian. Menjebak-menjebak. Oknum, oknum ini. Ini saja kawan. Baikkan videonya.